Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk kabar terbaru sore hari ini, kita mendapatkan kabar spesial bahagia. Tentunya, di sini kita lihat ada sebuah vlog terbaru di channel YouTube-nya Boy William. Prasabat, ya. tentunya di sini kita lihat pembahasan cincin. Tunangan Lesti dan Rizky Bilar Bersama Kak Irintanu Bersahabat ya Kisah dibalik cincin tunangan kakak dan dedek Luar biasa bersahabat Kita mendapatkan kejutan yang tentunya Tak terduga yang kita tahu bersahabat ya Dari Kak Irintanu bahwa Lesti Kejora akan dikasih angpau Khusus kado pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Dan tentunya angpau tersebut Nominalnya tentunya jumlahnya 200 juta Sampai ekspresi Boy William tentunya melongo Persahabat ya saat Kak Irintani Membeberkan menyampaikan angpau Yang akan diberikan untuk kado pernikahan Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah banget persahabat ya Banyak yang sayang sama dedek Sampai ada fans yang mau kasih angpau Yang nilainya Masya Allah luar biasa Unggahan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun putih Anus Korbilar Ada kalimat caption yang dituliskan Padahal hanya seorang fans yang sayang banget ke Dede sejak Dede berkarir Dan beliau mau ngasih angpau yang jumlahnya Masya Allah ya emang Dede kan dasarnya baik dan tulus Pasti yang sayang juga bahkan banyak Love you Dede kakak Luar biasa persahabat ya Tentunya ini adalah salah satu kebanggaan untuk kita semua para fans Bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu mendoakan, yang selalu mendukung, mensupport buat Lesti maupun Rizky Bilar Kita doakan juga bersahabat ya yang ngasih angpau untuk dedek di kado pernikahan Lesti dan Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, barokah dan Rizki yang lancar amin Ya Rabbal Alamin kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat ya, mudah-mudahan kita mendapatkan cindukan vitamin bahagia, cindukan vitamin manja, langsung dari idola kesayangan kita. Mungkin informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.